مَنِنْجَرْ دُنْيَا سَعَتْ هَجِي سَهِي أَلْبُكَرِنُومُرْ سْرِبُسْ رَتُسْ بِلَا عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفلوه في ثوبين dari Ibnu Abbas radhiyallahu Anhu, dia berkata, ketika seorang laki-laki sedang menghukuf di Arafah, ia terjatuh dari hewan tunggangannya hingga lehernya patah, atau ia berkata, ia dilempar oleh hewan tunggangannya hingga lehernya patah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan dua helai kain, janganlah memberinya wewangian dan janganlah menutupi kepalanya karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiah. Pesan Orang yang meninggal dunia saat berhaji dimandikan dan dikafankan seperti mayit biasa, namun tidak diberi wewangian Dia juga memiliki keutamaan yang tidak dimiliki mayit lain, yaitu ia akan dibangkitkan dalam keadaan sedang bertalbiah.